sama aku Zetika Wijaya kali ini aku mau nyobain Dagona Alena Fresh Boba di Jalan Lintas Sumatera Kembang Tanjung masih Kota Bumi seputaran Lampung Utara ya guys Guys. Dia ada rasa rasa-rasa rasa coklat. Rasa-rasa yang sudah terlupakan lah, Guys. Cuman 5.000, bayangin cuman goreng Udah pakai boba. udah pakai boba. Kak, ini buka dari jam berapa, Kak? Jam 10 pagi, Mbak. Dari jam 10 pagi tutupnya? Tutupnya jam 6 sore, kadang sampai jam 8 malam tapi habis terus ya alhamdulillah Allah. karena harganya goceng, murah, meriah tapi nggak murahan oh, mantap mantep pokoknya guys berada di pinggir jalan kita cek cara pembuatannya yuk ini guys ikutin guys kita gerbek kita gerbek guys oh, buatin yang rasa apa yang the bestnya Rasa apa? nah udah buatin yang itu kak Guys, ini rasa real velvet cuman 5000. Harganya berapa, Kak? Yang ini dapet 2000 yang ini udang tiga 3000 seribu, 1000 1000 Murah-murah ya, Kak? Iya. murah Guys, ini dia arah Fed. Hmm, udah ada bau banget. Cuma 5.000. Guys, habis. Kalau mau nongkrong, di sini enak kok guys. Pinggir jalan, sore-sore, bisa malam mingguan atau mingguan, murah meriah. Cemilan-cemilan. See you, bye-bye. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.